Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio Pada kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik Cara buat intro keren tanpa aplikasi yang sangat mudah sekali Sebelumnya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info. Oke okay, mari kita coba sekarang juga. Nah di sini kita pakai laptop atau komputer. Kita buka web browsernya terlebih dahulu. Klik di sini www.panjoid.com atau panjoid.com saja sudah bisa. Oke, jika sudah. Nah, begini tampilannya di sini ada clip maker, backgrounder, sama video editor kita pilih yang clip maker. Nah, ini beberapa contoh dari clip makernya. Kalian bisa pilih salah satu. Misalkan yang ini. Kemudian open in clip maker. Nah kita tunggu kita bisa preview dulu seperti ini kurang cocok kita bisa pause dulu kemudian klik Home, kita ulangi seperti yang di awal. Kemudian, klik More Creation untuk melihat tampilan tampilan intro yang lain, kemudian jika dirasa sudah kita bisa pilih salah satu saya pilih yang ini kita klik kemudian open in click method. kita tunggu prosesnya yang nah, biasanya itu ada juga yang previewnya itu berat jadi perlu waktu yang cukup lama. Oke okay, sudah kita bisa preview. Oke okay, kita. Start stop dulu kemudian klik disitu nah disitu ada video resolusi kita pilih yang mana mau yang 4K, 1080p atau yang lain kalau masih saranin pilih yang tengah-tengah saja pilih yang 1080p itu sudah cukup bagus kemudian frame rate nya ada 30 sama 60 pilih saja yang 30 itu klik yang gambar kubus itu nah disitu ada text your nah your itu isikan nama channel kalian ya guys kalian ganti nah misalkan disitu masias yes, masias yes. bawahnya lagi sama kemudian enter Nah, situ ada name. Name itu kita tulis nama channelmu juga. Misalkan masih tulis studio. Nah, di bawahnya itu ada tulisan font. Nama fontnya bisa kalian ganti, ketebalan, tingginya, kemudian juga warnanya juga bisa terserah mau ganti atau enggak. Jika Nah, jika... nah selain itu kalian bisa ganti suaranya Jika sudah kemudian klik yang download kemudian modenya Nah semakin ke bawah itu yang ke quality extreme itu maka rendernya juga semakin lama tapi hasilnya lebih bagus Kalau masih lebih suka pilih yang balance yang yang saja Kemudian untuk formatnya itu ada mkv sama web kalian pilih yang nkp aja, kemudian klik start render. Nah kita tunggu proses rendernya yang cukup membutuh banyak waktu. Nah hampir selesai. beberapa saat, nah kemudian klik download your video. kita klik di situ. nah biasanya ketika selesai proses render, kalian juga bisa langsung melihat hasilnya juga. Nah, kita tunggu. Ini masih proses, tunggu sabar. Oke, kita coba buka. save file oke okay. sudah kita buka Nah sudah itu tadi cara bikin video intro yang keren Oke itu tadi cara buat intro yang keren mudah tanpa aplikasi di banjoib Nah jika filenya sudah terunduh Kalian bisa convert video tersebut Terlebih dahulu di video converter, kemudian kalian gabungkan dengan video yang akan dibuat video YouTube kalian. Semisal, jika terkena copyright, kalian bisa ganti backsoundnya atau lagunya. Oke, itu tadi video tutorial dari Mas Yas. Video tips dan trik cara buat video intro yang keren mudah tanpa aplikasi Sekian dari Mas Jaz. Jika ada pertanyaan atau komentar Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Sekian dari Mas Jaz. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!